Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul An-Kabut Tawiki ku Surat An-Kabut Magiyatun Waiyadisun Wasituna <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim. Lamin Akasibarna Su'ayyutraku Ayyakulu Aamanna Wa Bumlah Yuskanu Udai Alif Lamin lu Allah Udai Allah ku A'lam udhat sing Berso dimerotihi kelawan Sing dikersa'na Allah Bidhali ka'la nungkono-nungkono Alif Lamin apa sipar nasu ahli surat sempaleng kula wedeni nira pas latihan ngalih surat pare wedeni surat nopo angka piet mergi boten biasane Allah taala niku medhe medheno tiang simpen iman tapi ten surat angka piet niku Allah medheno utawa ngekeki peringatan tiang simpen nopo iman niku dituntut dari bukti loyalitasnya tentang iman, itu dituntut gada bukti loyalitasnya tentang iman. iman, sehingga awalnya allah mintikan apa manusia itu mengira dibiarkan tanpa diuji setelah mereka mengaku nopo -i? iman setelah mengaku iman justru kita nopo itu kepengen swan pangeran itu posisi Nate tinggal empatnya no sujud, syukur-syukur sering sujud. Paling enggak, nate tinggal empatnya ana no no Misalnya, teman Ini rumah ana tendangan binasa, teman-teman, gue pengiran. Ya. Kita ketika normal waras, pas waras. Wow, eh, nikmat iman, nikmat paling gede. Sero, nih, nikmat gede, ini mata iman binaboh. Islam, mubah lagi yang ngomong ngono, wong awam yang ngomong-ngono, sering setengah sarap yang ngomong-ngono. Satu bareng radi duit hubung nggak bung, padahal sudah nikmat paling gede rubahan nikmat iman bener kok. Islam mestinya kan serap perlu lemas, serap perlu susah, bareng radi duit lemas. Jadi nikmat paling gede kok ec lemas. Kau cuma tak pakai penggera, bapak jawab, kita pakai. Nikmat paling gede kok, iman kesti Coba orang lainnya apa, orang apa, harga duit, apa, <pu>... samper <suspensi> apa? semulane wong kudu istighfar ya karena kita ini punya sekian kenaifan sing luar biasa muni iman tapi nak cuci rahasia semulane kalau lu nggak bisa ikut susah, susah ya seneng susah ini lu ngko orang ngawati werung dinggi seneng ini ya keliru ya Allah gusti, kalau sering dungawi pengiranya itu, tapi sama mana jalan itu, pun gusti keliru lah, yang penting benar. tapi pengirang pak sepaham dungawi Allah, bagaimana pun gusti keliru lah, yang penting benar. maksudnya keliru ulangnya itu, gusti masih Allah keliru lah, Caranya nanya bajaran tetap nanya bajaran bener benar benar pantas disembah. maksudnya corok Allah salah ralah, yang penting jangan tetap pantas disembah. corok Allah salah ralah mereka obon itu kalian kekasih, itu rambun itu coros yang benar asal pas rontok jadat, jadat itu ya rontos saya enak ide mereka ada no, uang itu wiridang ya teman ya Allah, Bo, kalau mau pergi itu bilang ke saya engkau tak tak ada no sepatunya jenengah kalau mau pergi itu bilang saya, nanti tak carikan kuda terbaik nanti saya hias terbaik tentang ceriton itu Nabi Isa itu liwat gila Nabi Musa, tapi itu liwat-liwat itu Nabi Isa. Nabi Isa adalah Nabi paling rahamu, itu aku akhirnya ngamuk. Sekarang mau ngamuk. Rumah sama pengeran kayak kue, butuh kuda, butuh sepatu. Makin-makin sama Nabi Isa. Dari orang desa apa Ya Nabi Allah, aku lah buat niat ngotong. Aku kan senengnya sangat bayang lo bayangkan kalau urusi, aku rumah. Jadi itu sangat senengnya pengeran, habis urusi, habis rumah. Wah ini rumah ternyata Allah itu menegur Nabi Isa gila Nabi Isa jadi aku akan mengatakan orang itu aku senang dengan cara ini menguji aku dan menguji aku sesuai cara pandang dia terhadap